lagi kini tawamu hapuskan semua sepilih hati ada cerita tentang aku dan dia dan kita bersama saat Sama saat dulu kala Ada cerita tentang masa yang indah Saat kita bersuka, saat kita tak.